Kalau dilihat sekarang sih dia happy terus ya senyum-senyum chatting senyum-senyum. Kalau dilihat sekarang sih dia happy terus ya senyum-senyum chatting senyum-senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Resource dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang maksudnya akan memberikan informasi terbaru terhaya terupdate mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya pando pada lonceng notifikasi agar kalian saya mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Yang pertama di mana di sini kemarin sudah tayang nih. Video terbaru dari Boy William dimana memperkenalkan semua keluarganya dan juga memperkenalkan nama Ayu Ting Ting tengah-tengah keluarga besarnya. Dan ternyata Oma dan juga keluarganya mendukung penuh perjuangan Boy untuk dekat dengan Ayu Ting Ting dan ternyata di sini Oma keceplosan nih kayaknya ya dan mengatakan bahwa Ayu sudah pernah main dua kali ke rumah Oma. Wah wah wah. Ternyata boy diam-diam sudah mengajak Ayu ting-ting untuk bisa bersilaturahmi dengan Oma secara langsung dan sampai dua kali. Wah wah wah. Ternyata ya, boy boy Ternyata Boy memang benar-benar suka dengan Ayu Tinti Semua keluarga sudah memberikan lampu hijau untuk hubungan Ayu dan juga Boy William Dan yang paling mendukung adalah Ion Hartanto, adik dari Boy William Di sini Boy William dan juga Ion Hartanto menuliskan status terbaru di akun Instagramnya Yang bertuliskan, sudah saatnya saya memperkenalkan sebuah anggota keluarga saya The Family episode 1 sudah keluar nih Keluarga Boy humble banget kayak keluarga Yutinting kalau mereka berjodoh itu sudah takdir walaupun keluarga beda keyakinan tetapi saya yakin kalau mereka saling menghargai. Terus terbaru juga nih dari Boy William The Family Season satu sudah rilis. Bagi yang sudah nonton gimana komentarnya ya seru banget nih pastinya. Seru kata oma terserah anaknya kata sepupunya yang penting kokonya happy. Sekarang kalau baca cat sering senyum-senyum sendiri uhuh, udah dua kali ke rumah menit yang lalu, pupot idola seru banget kok. Cuman durasinya kurang panjang, tapi nggak apa-apa. Udah bisa tidur nyenyak, soalnya oma udah setuju. Ah, mau sudah setuju nih pemirsa. Udah dua kali ke rumah, uhui, oma kocak dari Ayu Wilma. 16 menit yang lalu. Kemudian juga di sini para sepupunya dan juga ponakannya mau bicarakan tentang Ayu Tinting nih kepada Oma. Yuk kita coba bicarakan tentang Ayu Tinting. Diam-diam udah dua kali main ke rumah Oma nih. Itu syutingnya pas sebelum tahun baru kan. Kalau sekarang main ke rumah Oma bukan dua kali lagi kayaknya bisa berkali-kali kayaknya. Dari Rizka yani, 102, 20 menit yang lalu. Muka Boy disitu kayak habis keciduk Oma yang gak ada filter. Memang pas kalau jumpa Ayu ya jadi gak sabar. Pat akhirnya seperti apa? Dari Rizka Zelina 9833 menit yang lalu nih pemirsa. Dari Amelia ya si Oma orangnya suka ceplosan. Aku suka, aku suka. Ternyata, oh ternyata udah dua kali ke rumah Oma dikenalin ya. Dengan seksama oleh Boy William kepada keluarganya. itulah. Bacaknya keseruan keluarga Boy William yang sedang membicarakan soal kedekatan Boy dan juga Ayu Tingting Yang semakin hari semakin dekat walaupun jarak sedang memisahkan mereka Ayu sedang ada di Paris, Boy ada di Indonesia Namun kedekatan mereka semakin intens dengan video live yang mereka lakukan setiap harinya nih bahwa lampu hijau sudah diberikan oleh oma dan juga keluarga tinggal boynya ya semoga deh dilancarkan dan semoga semua keluarga setuju ya amin ya rabbal alamin. Meninggalkan berita boy dan juga keluarga dan juga itu 3 ya memang sudah setuju dengan kedekatannya. Di sini ada status terbaru yang it tuliskan di akun Instagram pribadinya yang merasa sangat bersyukur. Bersyukur bisa dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik di luar negeri sana. Mayang dari awal kita liburan udah ngingetin jangan lupa datang ke Mailing Desa. Wajib kata udah semua disiapin semuanya emak-emak pokoknya repot banget dia tahu anaknya mau dateng makasih banyak emak aku sayang emak selalu terbaik berkat selalu happy to meet you again emak Padahal salah satu pemilik restoran yang ada di negeri jiran sana mailin biasa Makanan Indonesia dan juga makanan-makanan khas yang memang sudah disediakan untuk keluarga Ayu Tinting Dipersiapkan dengan seksama dan yang juga memang sudah ditunggu-tunggu nih Inilah keluarga baru Ayu Tinting yang ada di luar negeri sana Sangat ramah dan juga baik hati Orang yang baik palsunya akan diperlakukan sangat baik nih pemirsa. Dari ayah Ayu trans 7, mimin hanya bisa berkaca-kaca. Sedih terharu lihat ini. Senang jepitku ketinggalan di sini. Hahaha, <guluh> Ada-ada aja ya ayah dan Ayu trans 7 ini. ya Kemudian juga dari Airi, 47 sapok sama ibunya Ayu cantik banget ya sekarang. Kemudian juga dari Umi, kita fokusnya ke ayah rojak sayang banget sama cucunya sehat selalu ayah dan keluarga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga ya Ayu Amin ya robbal alamin status juga tulisan Ayu Ting Ting nih terbaru di Paris bersama dengan Sang buah hati tercinta dan juga keluarga tentunya di sini banyak sekali komentar nih wanita hebat dan wanita kuat pulang bu Ayu udah kangen pun nonton Drone sehat-sehat ya Bu Ayu dan juga family semoga semuanya sehat selamat sampai di Jakarta Amin Nyonya Boy William nih boh single dong, ada-ada <laughs> aja ya angkianuar. Agar sahabat semua di rumah, di sini juga Mimin menghadirkan story dari Ayu Ting terbaru hari ini, yang Mimin lansir langsung dari akun Instagramnya Ayu Ting Semoga tayangan Mimin menghibur sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai, hai, kalau besok siap-siap aja mak lu banyak datangnya grupnya udah pulang dulu. Kalau nggak dia pasir ya simuk semuanya tuni foto. Enak enggak? makan semua. Parah. Hmm. makan. Gila emak, gua dibikinin bakso segede ala Sambelnya gila. Wah, banget Mam, anu, gila lu ya sambelnya. Seger banget. Tundut anak, Tundut. anak aja Iki sampai bilang katanya aduh ini parah enak katanya. <laughs> parah ya, <laughs> nih Mak makan dong mak. Ya kamu makan di mak ngecek depan. Ramai ya mak, lagi rame ya mak. Alhamdulillah. Ya, ma. Amin, amin. Berkah uang. buat yang mau ke Belanda nih. Wajib lo mampir ke desa restoran. Di mana mak? Tempatnya mak ini. Mak ini. namanya restorannya desa. Cari aja di Google Centiurban hmm. seratus tiga. Hmm, mampus nggak tuh. Yang jualan aja sampai kece banget. Udah malam mil ya. ya. Mak gue bok. keren banget. <laughs> Pap, thank you ya, Pap. Tundut, itu bisa Siap, Pap. Nih, papi kita yang masak di desa. Nih yang ngoceh-ngocehnya nih. Om <laughs> pomimin orang kata si Olin katanya ini sih, apa kali? Yeah. Lin, lo kalau ngatain mama ini berdua apa? Ipin upin. <gupin> upin. Oh ini. <gupin> oh nih. ini lagi nungguin. Kalin terima kasih Olin. banyak kalin. Wow, aduh, aduh, aduh. aduh, Thank you banget. Iya biarin ngapain. biarin. Ah, nah. Gapum, Pokoknya okay. di Belanda mungkin, wajib mau mampir kesini ya guys. Abang mana abang? Makasih ibu Ibu Ayu. Makasih ya Mak. Besok kita kesini lagi ya. Adu rambutnya. Hai, Mak, Mak, mak. Udah mak. Iya, Aduh, aduh. Kita udah sampai oh, di desa Astiver. With you I don't feel calm. I sama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 Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate What if I lay